Mereka tiga pertanyaan gitu dan setelahnya nanti teman-teman juga silakan menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya Pendapat, pertanyaan misalnya tadi soal ikan koki gitu Mungkin punya interpretasinya juga gimana sih jadi sebenarnya cara kita menginterpretasi karya Atau apapun boleh dipersiapkan juga sambil kita memulai percakapannya Pertanyaan pertama, pertanyaan yang istilahnya mungkin kayak broad brush strokes gitu ya Pertanyaan dengan, gak apa sih bahasa Indonesia brush strokes? Sapuan kuas yang besar dan luas. Gitu. Pertanyaan ini, bagaimana pendapat kalian soal perkembangan seni abstrak di Indonesia? Tentu saja semuanya bisa berbasis sesuatu yang sebetulnya kajian gitu, tapi juga pengalaman dari apa yang dilihat gitu ya, dan dilihat di sekitarnya, di generasinya misalnya. Siapa yang mau memulai duluan? Uh, Maskus Mutiara, Fadli. Uh, Masuk kayaknya ya, boleh. Silakan. Ya. Abstrak. Uh, Indonesia. Abstrak sebetulnya di Jogja dalam kurun 10 tahun terakhir mulai muncul. Itu juga pertama karena memang faktor historis ada ada seniman-seniman yang memang secara konseptual, secara visual terus-menerus konsisten menjadikan karya abstrak dari itu sebagai pilihan kreatifnya tapi sama sisi, sebenarnya itu juga menjadi bagian dari tren global jadi sebetulnya Indonesia masih saja, Senerupa Indonesia masih saja sebagai follower dari diskursus serupa Global jadi setelah booming serupa tahun 2006 sampai 2008, itu sudah mulai ada kejenuhan dalam praktek visual pada gara-gara seni, seni rumah di dunia, termasuk di Indonesia yang waktu itu membincangkan problem potret, problem personalitas, problem, ya, beberapa juga problem apa, uh, sosial politik pada sisi angkat cabir, kaya juga, tetapi kemudian ada muncul seniman-seniman yang secara global itu mulai dimunculkan kembali dari dari visualitas abstraknya yang kemudian menjadi menjadi isu global menjadi praktek yang memang diwacanakan secara uh, global. Saya kira juga lagi-lagi pasar ada juga uh, ada juga yang punya peran ke situ. Paling tidak di samping ada milal sekian banyak milal ada uh, adver yang juga menginisiasi dan memberi ruang cukup banyak pada praktek karya-karya apa artefak karya-karya abstrak saya kira muncul banyak sekali karya-karya seniman bahkan mulai dari konseptual art seperti seniman yang sudah tua muncul lagi seperti Saul Lewitt yang apa yang diberi ruang cukup kuat di Venice Biennale tahun 2015 kalau nggak salah atau 2009 saya lupa itu kemudian mengarus banyak pada Praktek serupa di dunia, di global, dan itu saya kira menemukan momentum yang cukup kuat ketika market juga cukup cukup memberi ruang mengapresiasi dengan cukup kuat sampai kemudian masalah angka-angka itu, dan saya kira menjadi menjadi praktek-praktek yang sekarang sangat populer ya. abstrak memang pada sisi kesesuaian kita ada. Tetapi juga pada waktu terakhir paling tidak kita menjadi konsumen dari uh, wacana seni rupa di mana abstrak menjadi salah satu uh, hal yang diwacanakan cukup kuat Itu yang yang, yang saya amati sekilas gitu Mas Kus mungkin tadi saya ingin melanjutkan juga dari pantikan Mas yang di awal soal pergeseran generasional itu dalam memandang seni abstrak itu bisa di lanjutkan lagi nggak ya, penting diskusinya di saat ini. Ya. Kalau di dalam amatanmu sendiri, apa sih perbedaannya atau apa juga persamaannya yang misalnya abstrak dari waktu-waktu antara seniman dari generasi yang sebelumnya dengan yang sekarang yang ada di pameran Infinity Indonesia Dan konteks sedirinya di Jakarta sebetulnya ada ada hal yang menarik karena sebetulnya uh, abstrak tidak sangat populer dibanding di Bandung. Paling tidak kalau kita bisa membuat semacam apa komparasi dari, dari praktek yang dilakukan oleh para berupa akademis antara Jogja dan Bandung Bandung cukup kuat karena memang ada pengaruh dari para dosennya dari Barat Sementara Jogja itu hanya beberapa seniman yang memang kemudian Aksar menjadi pilihan kreatifnya seperti Fasra sidik dosennya senior dan senior almarhum itu basisnya realis dia adalah seorang realis yang sangat kuat, tetapi kemudian berpindah pada pilihan abstrak dan cukup cukup menjadi tren pada waktu itu dan menjadi menjadi tokoh abstrak untuk Jogja dan itu menjadi salah satu apa menjadi apa uh, sosok yang berbeda dibanding kesedulungan para seniman di Jogja waktu itu. Kalau kira, kira sebelum Mutiara, saya kira abstrak juga tidak cukup kuat, paling tidak pada tahun 90-an ya uh, 90-an itu mungkin lebih banyak apa, uh, surrealisme yang mencukupi lebih kuat, akhir 80 sampai 90-an dan kemudian banyak tema uh, realis yang juga basisnya adalah tema-tema uh, tentang, tentang sosial politik juga tema-tema dan personalitas sementara abstrak yang muncul pada waktu itu adalah abstrak-abstrak yang uh, ada persis tradisinya umpamanya seperti yang dilakukan oleh teman-teman seniman asal Bali yang banyak uh, tinggal di Jogja dan berproses diberi dengan formal diisi terutama itu banyak mengekspresikan bentuk-bentuk abstrak yang memiliki akar-akar tradisi cukup kuat, artinya mereka sebetulnya dasarnya adalah para pelukis yang karyanya-karyanya uh, sangat ornamentik, karyanya cukup uh, apa, banyak ornamen-ornamen pada karyanya, dan kemudian seperti bergeser pada abstrak. Dan itu saya kira yang yang bisa lihat pada tahun 90-an, uh, an mungkin juga berbeda lagi, itu yang, yang bisa saya maksudkan. Terima kasih Mas Kus. tadi memang pertanyaannya Indonesia gitu ya Tapi Mas Kus mengajak kita juga memang melihat bahwa bahkan dalam sejarah selirpa Indonesia yang um, yang narasi besarnya itu kita sering kali menciptakan pemisahan antara Jogja sama Bandung gitu kan ya Dulu waktu tahun 50 an Bandung itu abstrak ekspresionisme dengan guru-gurunya yang rancang sangat sana, kemudian ada Jogja yang kemudian dalam perkembangannya sendiri, tadi seperti dijelaskan Maskus Ada surrealisme, ada uh, apotet dan sebagainya gitu Tapi mulai muncul juga um, Apa namanya um, Eksplorasi lagi pada gaya abstrak Tapi dengan nafas yang baru gitu Bukan abstrak yang kayak tahun 50-an Yang dalam pengertian abstrak sebagai visual aja uh, Saya kira bagian um, sejarah seni ini juga uh, menarik gitu Nih, saya mau agak sedikit nyoleng Mbak Bulan ngegantoro, halo Mbak Mbak Bulan ini juga Um, nanti mungkin pas tanya jawab, kalau masih di sini, mudah-mudahan bisa kita dengar juga pandangannya karena salah satu penelitian yang berulang tuh membahas uh, hubungan antara trauma dan karya-karya semacam bandung gitu, untuk membaca ulang sejarah 65, bahkan tadi Mas Kus membahas soal Bali, itu jangan-jangan bisa kita hubungkan juga bagaimana sih suatu kecenderungan visual untuk berhubungan dengan uh, situasi sosial politik pada waktu itu, gitu keterbatasan keterbatasan politik, misalnya, dan sebagainya. Um, lanjut Mutiara, Mutiara dulu kali ya Sambil lanjut tadi Menurutmu dalam pengalamanmu Baik di belanja di SMSN, eh, di DC Dan juga bergaul sama teman-temanmu Seperti apa sih perkembangan um, seni abstrak saat ini? Oke, Kalau dari saya mungkin lebih melalui pelakunya ya Karena uh, memang uh, saya juga ada beberapa referensi juga seperti ahjutisti, kayak gitu-gitu terus saya blog di juga salah satu referensi saya untuk mengembangkan karya-karya uh, saya gitu. lalu mungkin poinnya lebih ke akhirnya bisa development ke tekniknya ya akhirnya bisa lebih mencakupannya lebih luas gitu karena abstrak sendiri juga mm, secara visual gitu enggak yang terlalu objektif banget Jadi akhirnya di sana secara teknik bisa dieksplorasi ke berbagai macam e, Pakai medium media yang baru juga sampai ini Sampai sekarang aku juga bisa lihat sampai di titik instalasi pun juga e, Menurut saya itu juga ada sentuhan abstrak juga gitu Menurut saya seperti itu sih Dan untuk di Indonesia sendiri tapi sudah disampaikan banyak sama Pak juga Saya kurang aku juga seperti Bagaimana Jogja, Bandung, Bambi, gitu, itu juga Saya juga uh, setuju karena memang Lagi-lagi uh, pengaruh lingkungan juga Memberikan dampak terhadap warna-warnanya Goresan-goresannya dan emosi Setiap pelakunya juga uh, memberikan dampak gitu Lalu kalau kita tarik ke belakang <tuh> Mungkin akhirnya si pelaku ini yang akhirnya bisa menjadi penagih juga gitu Akhirnya seperti apa ya jadi patokannya di sana seperti misalnya uh, Aju waktu itu langsung akhirnya secara general abstract Indonesia langsung melesat dan lain sebagainya mungkin uh, bisa dibentuk secara market dan mungkin secara teknik yang dia bawa juga uh, Enggak udah terlalu apa, umum gitu ya karena dia juga pakai teknik grafis yang bisa digerakkan di grafis apa outputnya uh, abstrak gitu Menurut itu saya, eh, menurut saya tuh eh, menarik juga untuk bisa menjadi. Eh, akhirnya saya sendiri terhadap referensi itu sih ya. Terima kasih Mutiara eh, tadi catatannya adalah bagaimana eksplorasi teknik itu bisa jadi suatu penanda zaman juga ya. perubahan seni ya. dari waktu ke waktu. Nah, jadi artinya Pelakunya sih Oh pelakunya, pelak pelak si pelaku Uh, si pelaku ini akhirnya bisa ada pengaruh dari lingkungannya Akhirnya kita semakin mendevelop untuk secara tekniknya gitu ya Akhirnya ada kebaruan-kebaruan itu mungkin secara keseluruhan aja ya, ya artinya dia bukan individu yang bebas yes. dari lingkungannya Ini catatan yang menarik juga bagaimana Bahkan karya abstrak yang sering disebut merayakan individualisme gitu kan Itu yang dulu dikritik sama orang-orang kiri gitu kan Waktu zaman 50 an ya Ternyata sebetulnya bagi senimannya sendiri dia sebetulnya selalu terhubung dengan lingkungannya. Uh, terima kasih, Mutiara. Lanjut nih ke anak Jakarta nih, yang tidak disebutkan dalam Jogja, Jakarta, Bali, Jakarta belum loh ini. Anak IKJ gimana? Anak IKJ melihat wacana yang meminggirkan kota pusat kota? <guluh> Silahkan Mardhi. Oke, okay, uh, mungkin kalau boleh saya tarik ke belakang uh, masa lalu. Uh, saya IKJ masuk 2000, lulus 2005 waktu saya belajar di IKJ itu, jujur saya tidak tidak pernah melihat abstrak Nah, IKG itu formnya figuratif, realis yang berkiblah industri ya. Intinya jangan sampai kamu tidak menjual karya waktu itu Makanya saya, yang saya tahu pelukisannya itu cuma polok Dengan tumpah-tumpah encet, kotak-kotak, udah gitu saya nggak tahu, zaman itu tuh counter cowok dan ceweknya tuh ada Kalau istrinya siapa itu juga seniman abstrak Seniman performa abstrak di tahun 50-an juga banyak Bahkan ada grup Abstract Expressionist tahun 50-an, abex gitu. Saya nggak paham itu kayak gitu Saya cuma tahu, kalau oh, abstrak asal-asal, tempat-tempat ecak, losok-losok cap gitu, that's it, gitu nah, tapi kalau menurut saya dengan perkembangannya di Indonesia sekarang Saya melihat semakin memberikan gagasan, memberikan konsep yang lebih mendalam gitu saya setuju dengan kayak trauma, ruang, orang itu sekarang para kaitannya dengan abstrak contohnya nih, Mas Sufi ya itu dia merekam trauma berdarah ke dalam karya abstrak gitu ini Sufi yang melengkapi yang masih... iya yang lagi pameran di semarin di Jogja Galeri ya? sedang pameran ya. dari jogja Galeri, lanjut dan, dan dari situ, <coughs> saya mengingat seperti itu saya juga menuangkannya kembali di pameran tunggal saya di Bali waktu itu 2021 judulnya Trauma in Paradise hmm. jadi orang-orang mikir kayak, paradise amin lah, bla bla bla gitu yang saya alami, tidak paradise itu memberikan saya trauma menjadikannya seperti neraka gitu karena saya sempat ada masalah pribadi yang membuat saya jatuh yang paling bawah gitu tidak punya apa-apa, bahkan -apa, di tabungan pun gitu. Di situ saya coba merekamnya lewat abstrak, momentum, orang dan juga ya itu tadi trauma-trauma itu gak cuma keindahan abstrak, orang yang abstrak, menenangkan oh pajangan yang bagus di ruang gitu tapi buat saya itu ada makna tersendiri sebenarnya itu. Gitu Ya, terima kasih Verdi ini sebetulnya sudah mengarah pada pertanyaan saya yang kedua gitu ya. Tadi kan pertanyaan pertamanya sebenarnya perkembangan seni lupa abstrak di Indonesia sekarang ini seperti apa sih lalu menyebut mencoba menjawabnya dengan menceritakan tradisi uh, pendidikan ganjil sendiri seperti apa gitu ya. Kemudian kamu langsung juga masuk ke karya-karya um, sendiri gitu. Bagaimana um, intervensimu adalah karya seni um, abstrak yang biasa dianggap indah dan memenangkan, tapi sebetulnya bicara soal trauma gitu itu bentuk intervensi atas perkembangan seni abstrak secara umum kan ya karena itu sudah dijawab di sekarang saya ingin dengar dari Mutiara dan Maskus, kalau kalian berdua melihat Karya Mutiara sendiri dan Maskus pameran Infinite Illusion apa sih yang sedang coba diintervensi gitu, atau ini ditawarkan wacana abstrak alternatif apa nih gitu saya juga, misalnya, pingin itu dari Mas Kus, eh, Apa sih dampak eh, dari pemilihan eh, seniman yang semuanya perempuan? Itu? Eh, mungkin dari eh, Mutiara dulu, terus Mas Kus. lebih dalam, ya, ka, kamu melihat karyamu itu, meletakkan karyamu dalam perkembangan abstrak yang selama ini kamu lihat itu seperti apa, Mas? Kalau untuk bagi... Uh, lebih ke semua yang serba cepat sekarang aku kayak mencoba untuk kembali ke desa sih, lebih ke sana kembali ke abstrak kayak gitu nah, saya sendiri untuk untuk uh, melihat abstrak itu apa ya, melihat satu objek gitu sebenarnya ada desanya juga sesuatu yang abstrak gitu misalnya pohon atau target kayak gitu, akhirnya kalau okay, oke itu kita sebut pohon, oke okay, itu kita sebut langit, gitu. Nah menurut saya <coughs> uh, karena abstrak ya hampir seperti itu ya. Gitu. Khususnya prosesnya juga berdasarkan kesepakatan gitu. Uh, akhirnya itu menjadi tujuan saya yang, uh, apa ya, kembali ke desa itu tadi gitu. Kembali hal-hal yang kembali ke, mungkin kalau di edukasi ada ya, yang mana, mana dari ke garis, desak, -desak garis itu seperti apa, kayak gitu sih Terus... Gitu-gitu <coughs> uh, sih kan. <laughs> ya, uh, Kalau dalam, tadi kan kamu sempat menyebut juga soal eksplorasi teknis gitu ya Kalau kamu melihat eksplorasi teknis yang saat ini sedang kamu lakukan itu Apakah sedang melanjutkan suatu tradisi tertentu atau justru menawarkan sesuatu yang baru di dalam seni asa Uh, Kalau aku juga secara eksplorasi berawal dari hal yang paling dekat dengan diri aku Salah satu yang pernah aku coba eksplor secara teknis tuh Yang gini pernah aku pakai tanah, terus kain juga, terus uh, warna alam Ya itu juga ada beberapa karya yang udah tersajikan di Infinity Illusion juga Itu uh, akhirnya karena, karena mungkin mengandalkan emosi yang apa, mengandalkan ya kepekaan dan lain sebagainya ya akhirnya ya pak yang saya ambil yaudah sederhana yaudah kayak, oh karena aku terburuk dengan kain maka aku pakai kain aku pengen coba kain itu juga salah jadi eh, karbasnya jadi tubuh saya kayak gitu atau memang aku coba <coughs> menginterpretasikan dari yang dasar nih apa ya medium apa yang bisa akhirnya bisa saya yang bisa menyimpulkan uh, saran itu sendiri gitu mungkin, eh, terus akhirnya saya eh, pakai medium tanah hmm. lalu saya apply di karya-karya saya kayak gitu ya, hmm. seperti itu sih jadi, jadi aku juga mencoba, mengupayakan untuk eh, gimana akhirnya karya abstrah itu juga bisa ditangkap secara eh, apa konsepnya kayak gitu, gak hanya sebetas eh, kayak, oh, kamu Yaudah karena artis kita tahu, iya sebenarnya juga ada pertimbangan artisnya Tapi saya juga mencoba untuk memakakan diri untuk, ya itu hal yang udah salut tadi sih Wah ini terkuang satu cerita lagi soal medium tanah gitu ya Sebagai yeah. apa, uh, material seni afran Nanti bagi yang ingin mendengarkan lebih jauh bisa saya persilahkan bertanya Itu siapa tau yang lihat karyanya nanti uh, Terakhir ke Mas Mas gimana um, Mas melihat pameran Infinite Illusion ini dalam uh, jangka cuaca nasional abstrak itu. Kalau tadi kan kamu sempat bilang selama ini sebenarnya mungkin um, kita hanya follower aja. Tapi kalau menyebutkan seperti itu, apakah artinya pameran ini follower aja? Atau dia lagi menawarkan sesuatu juga yang lain soal cara kita memahami seni Pameran uh, Infinite Illusion itu sebenarnya juga Uh, saya sudah diwanti-wanti, jangan nulis terlalu panjang, karena <laughs> karena apa uh, mereka nggak akan membuat katalog yang mewah, yang fisik seperti itu Saya juga agak kesulitan waktu itu, makanya uh, Saya mencoba untuk menggali seniman yang saya ajak itu, 6 perupa itu untuk saya buatkan video masing-masing, paling tidak 5-7 menit ya dan di situ sebenarnya uh, pake terkuat masing-masing konsep karya yang dimunculkan oleh teman-teman berupa ini dan itu bisa dilihat sebetulnya mereka memiliki uh, konsep yang kuat memiliki gambaran yang lebih apa lebih kukuh lagi tentang apa yang mereka bergencangkan utamanya tentang apa mikrokosmos yang digagas oleh si Mugtihara kemudian ada DSC yang berbicara tentang masa kecilnya yang kelabu versi dia kemudian juga apa menarik Riska berbicara tentang tradisi lokalnya yang berbicara tentang hantu versi orang-orang uh, di Sukudaya di mana dia juga bagian dari suku itu itu saya kira gambar-gambar uh, yang kemudian terkuak meskipun apa, dengan cara meskipun ya tapi dengan cara uh, mengekspresikan lewat visualitas absurd nah itu yang yang jadi kuat kalau kemudian kita membincangkan lebih jauh tentang karya-karya sembilan abstrak itu uh, kalau saya membicarakan tentang follower itu lebih pada problem lebih global lagi artinya Indonesia tidak dalam posisi yang uh, pioner dari awal untuk melakukan praktek seni abstrak itu itu pasti ya karena memang sebenarnya kita dalam banyak hal memang sejarah secara historis juga kalah jauh gitu tetapi setidaknya Uh, para seniman Indonesia memiliki karakter-karakter yang cukup kuat untuk membicarakan problem-problem lokalitas bapaknya Dan saya kira uh, Mutiara juga seniman-seniman lain -lain yang lain yang ada dalam pameran apa, uh, apa, uh, Infinite Illusion itu Bisa membicarakan problem personal atau lokal yang sangat mungkin bisa diglobalkan Kalau memang mereka telah akan menemukan momentumnya gitu. Saya kira karya Paris ke kan? kalau kita bisa coba mungkin bisa disimak di video yang ada di YouTube. saya itu juga bisa membicarakan bagaimana problem lokal itu kemudian bisa Globalkan problem itu tidak menjadi bukan problem visual bukan problem personal juga yang dialami oleh dia sebagai seorang anak Kalimantan Selatan ya Kalimantan Selatan itu Tapi, itu bisa kemudian dikuat lebih jauh lagi uh, apa konsep-konsepnya itu juga sebenarnya terbuktik ketika kita, uh, dia berkarya dengan cara yang tiga dimensi dan kemudian menjadi salah satu seniman yang mendapatkan award di art job tahun ini kalau misalnya ya hmm. uh, Rizka itu itu sih yang, yang saya beristaruhi tentang enam rupa yang ada dalam pameran Infinite Illusion itu bagaimana mereka sebenarnya uh, memiliki Gairah untuk bisa memunculkan problem visualitas yang berada dari problem personal tapi sangat mungkin juga bisa e, diglobalkan dalam konteks apa, pepacangan dan sebagainya Itu, itu yang bisa saya sampaikan. E, terima kasih Mas hmm. saya kira catat, e, menarik sekali poinnya ya Pantikannya soal bagaimana seni Arsat itu mungkin jadi ruang untuk meniversalkan sesuatu yang partikular gitu karena dia ruang yang mungkin penampal tak terbatas itu karena banyak imajinasi yang bisa diciptakan tapi pada saat yang sama juga bisa menampung narasi-narasi lokal yang dimiliki oleh para seniman-senimannya gitu um, Saya punya satu pertanyaan lagi tapi saya kira sebaiknya saya simpan saja karena ini wajah-wajahnya